Something about you feel so different Yeah, you mess me up inside It's like you're Life out here I scream and it goes silent pas varian termurah dari All New Terios 2022 Daihatsu Terios seperti halnya Toyota Rush saat ini sedang menjadi buah bibir di kalangan pecinta SUV di Indonesia Daihatsu Terios benar-benar didesain ulang dan dibuat jauh berbeda dari generasi sebelumnya. Spesifikasi Daihatsu Terios juga mengalami perubahan besar, termasuk penggunaan mesin baru yang kini didesain lebih hemat bahan bakar. Fiturnya kini semakin lengkap, Terios tipe R-Deluxe memiliki Stability Control VSC, Hill Start Assist, dua airbag, keyless Entry, Immobilizer, All-round Parking Camera, Engine Start Stop Button. Karena itu R-Deluxe lah yang merupakan varian termahal dan termewah, atau flagship. Bagaimana dengan kelengkapan fitur type yang termurah?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 saat ini terios versi termurah adalah XMT. Dengan asumsi PT Astra Daihatsu Motor mengumumkan kenaikan harga 3 juta rupiah per versi, all new terios XMT Daihatsu kini dibanderol sekitar 198,2 juta rupiah dari sebelumnya 195,2 juta rupiah. Sangat menarik untuk SUV kompak ini. Lalu fiturnya apa saja untuk varian XMT? This goes down This goes Every message that I send Lampu depan, headlamp, lampu senja dan lampu belakang sudah menggunakan LED. Tapi masih belum ada lampu kabut. Tapi menggunakan cat gelap bercat putih pada velg 19 inci. Lebih khusus lagi warna gunmetal, tampilannya jadi terlihat lebih polos. <tik> di dalam, pengaturan AC tetap digital, namun tidak berdasarkan input angka spesifik. Kamera all-round tidak ada, namun untungnya hedonit 2DIN touchscreen itu sudah bisa memutar DVD dan bisa koneksi dengan USB dan aux in. Sensor parkir wiper depan belakang dengan speed intermittent tetap ada. Menarik adalah fitur keselamatan keamanan. Daihatsu Terios termurah ini tetap memiliki ABS, EBD, airbag ganda, safety belt dengan pretension, dan immobilizer. Immobilizer sangat berguna untuk mencegah pencurian berkat sistem unik yang membuat mobil hanya bisa dinyalakan hanya dengan kunci aslinya. sign of life out here i scream and it goes silent I